bersabar ada seorang penceramah ataupun seorang pendakwah atau bisa dikatakan Ustaz lah seperti itu di dalam ceramahnya mengatakan ini mengutip daripada hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya orang sakit itu yang pertama diampuni dosa-dosanya diangkat derajatnya maka daripada itu teman-teman sekalian penjelasan daripada Ustaz tadi dikatakan bahwasannya ketika kita sakit jangan buru-buru mengobati jadi biarkan dulu ya kan sehari dua hari setelah itu baru diobati. Ada yang mengatakan seperti itu, supaya apa? Supaya dosa-dosa kita dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada proses-prosesnya seperti itu. Jadi, kalau kita langsung ngobatin, nggak jadi sakit dong, kan? Seperti itu, ya kan? Nah, disitu ada penjelasannya daripada seorang ustadz yang pernah saya dengar, guys. Ya, oke, okay, guys, sudah lama kita tidak mendengarkan ceramah daripada Ustadz Auni Muhammad. Dan masya Allah saya sangat rindu dengan pembahasan beliau. Jadi dengan ceramah-ceramah beliau yang masya Allah penuh dengan fakta-fakta menarik dan juga ilmiah seperti itu dan juga istilahnya yang disampaikan mudah difahami dan masuk ke dalam otak kita dan juga hati kita. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad ini. Jadi di sini judulnya adalah jangan terlalu pemurah sangat. Bukan saya haba, ya kan? Allah yang haba. Allahu Akbar bar Nah, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go! Antara yang ditekankan di dalam ayat-ayat tersebut dalam konteks berbuat baik. Pertama ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Sebagai contoh, kalaulah kita nih ditakdirkan mempunyai kedua-dua ibu bapa yang diistilahkan dalam masyarakat dua ibu bapa kita ini dikenali sebagai ibu bapa yang baik Alhamdulillah ibu bapa yang saleh, Alhamdulillah ibu bapa yang amanah dan bertanggungjawab pun Alhamdulillah Apa tugas kita sebagai anak senantiasa mengambil berat, menyantuni, menghormati, melayan dengan sebaik-baiknya dan jangan sesekali pernah menyakiti mereka dan hati mereka sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan. Tetapi indahnya agama ini, cantiknya syariat ini walaupun konteks kedua ibu bapa kita itu adalah sebaliknya. Agama tetap memilih peranan yang sama pada anak-anak. Katakanlah kedua, ibu bapa kita bukan jenis orang yang baik. Bukan jenis orang yang soleh. Bukan jenis amanah. Bukan jenis bertanggungjawab. Tunggang langgang keluarga kita. Tetapi baki lagi tanggungjawab anak benda yang sama. Senantiasa menyantuni, buat baik, melayani, cakap dengan elok. Sebab tu di hujung ayat tu dia sebut apa? Falata kullahuma uffin. <Sing> Walatan haruma, wakullahuma kaulan karima. Jangan sesekali kamu mengatakan of, ah, dan jangan sesekali mengherdik, membentak mereka. Tetapi ucapkanlah kepada kedua-duanya kaulan karima dengan sebaik-baik ataupun semulia-mulia perkataan kata saja nama manusia walaupun mereka adalah kedua ibu bapa kita yang mungkin mereka juga pernah melakukan kesilapan dan kesalahan tetapi cara kita bercakap nak tegur, nak nasihat apa yang mereka buat salah apa yang mereka buat silap tu, kaulan karimah semulia-mulia dan sebaik perkataan ikut tuan-tuanlah tuan-tuan nak cakap lagu mana, tapi jangan mengherdik dan membentak mereka. Ini ialah salah satu daripada enam cara Allah ajarkan bentuk communicate. Bentuk komunikasi, bentuk budi bicara, bentuk kita bercakap dengan manusia. Termasuklah kedua ibu bapa kita. Sampai tahap tu. Allah informasikan dalam Quran cara kita nak berkata-kata dengan manusia lain. Silap berkata-kata mungkin kita akan dimusuhi. Silap berkata-kata kita akan dicela. Silap berkata-kata kita akan dimaki dan sebagainya. Baik, contoh. Enam teknik, enam kaedah bercakap. Allah sebutkan tiga daripadanya dalam surah An-Nisa'ah. Dalam surah An-Nisa, Allah sebut tiga cara. Pertama, kaulan ma'arufa. Yang kedua, kaulan sadida. Yang ketiga, kaulan baligo. Ma'arufa, sadida, baligo. Dalam surah Al Isra ditambah dua lagi qaulan karima dengan kedua ibu bapa dan qaulan maisurah qaulan maisurah ni pompah yah ni qaulan maisurah macam ni contoh Tengah, kalau ditakdirkan rumah kita didatangi oleh fakir atau miskin mereka datang mungkin minta sedekah mungkin minta bantuan jadi selalunya time kita ada harta, time kita berduit, kita tak banyak cakap, tak banyak soal. Minta sedekah bang, ambil RM10. Mudah kita, time ada duit. Minta sedekah bang, RM20. Minta bantuan bang, RM50. Time ada duit. Tapi ada masa kita sendiri waktu tu tak ada tak duit tak boleh nak bagi apa tapi time itulah mereka datang minta pada kita dan kita waktu tu tak ada sesuatu yang boleh diberi dan dibahagikan kepada mereka agak-agak nak buat ayat lagu mana yang mana ayat kita ni sebaik-baik ayat yang nak bagi tahu supaya tidak menyakitkan hati mereka dalam masa yang sama nak suruh depa faham bahawa kita lani pun tak ada duit agak-agak nak buat ayat lagu mana Nak bagi tahu supaya mereka tak sakit hati, nak dalam masa yang sama supaya faham. Aku sekarang pun pokai, aku sekarang tak ada duit dengan sebaik-baik ayat. Oi, susah oh susah. Ini kaulan Maisurah. Tidak takut oh, apa? Allah. Takut jadi cakapan yang lain. Oi, bukan dua kali dah ke sebelum ni. Hari itu RM20, hari itu RM50. Berambuh, ya. banyak kali dah mahu aku takut keluar lagu tu. Ah betul. Macam tak ada rumah orang lain dalam rauk ni, mai cari rumah aku saja. Ha takut keluar lagu tu. Tapi nak habaq qaulan surah. Dan yang terakhir keenam ada dalam surah Taha, qaulan layina. Selembut-lembut perkataan. Ni adalah perintah daripada Allah kepada dua nabi, Musa dan Harun suruh mereka pi berdakwah kepada Firaun. Suruh pergi sembang dengan Fir'aun, Fir'aun tu kasar, Fir'aun tu bengih, Fir'aun tu bengking. Kalau kita pi bawa gaya yang sama macam Fir'aun, Fir'aun cakap bengih, kita bengih, Fir'aun kasar, kita kasar, Fir'aun bengking, kita bengking, agak-agak sampai dak dakwah. Tak jadi bergaduh, sampai, betul. tak jadi berperang, tak jadi mungkin bunuh-berbunuhan. Betul tu pun hak macam Firaun Allah suruh sebut qawlan layyina sebaik-baik selembut-lembut kalimah ni untuk khusus orang yang buat dosa orang yang bersalah nak nasihat dia sekurang-kurang Firaun ini sedar diri dia siapa sedar Tuhan dia siapa mudah ke senang payah payahlah payah baik seterusnya Berbuat baik kepada kaum kerabat. Berbuat baik kepada fakir miskin. Berbuat baik kepada Ibnu Sabil. Itu contoh buat baik. Hak bahagian zalim panjang. Paling panjang. Jangan boros. Jangan membazir. Jangan terlampau kedekut. Sebab kalau terlampau kedekut. Ayat Quran sebut, kamu akan dicela. Dan kalau terlampau menjulurkan tangan kamu. ni istilah. Menjulur tangan, pemurah sangat. Maka ha. kamu akan menyesal. Bukan oh, saya yeah. habak ini. Allah yang habak. Kalau okay. jenis orang datang minta sesuatu, kita kedekut sangat pun, orang akan celah kita. Ha -ha. Kalau terlampau pemurah sangat pun, kita akan menyesal. Betul. Oh. Bila mari tak ada duit, mari tak ada duit, mari tak ada duit. Orang akan cakap apa? Tai hidung masing, tangkai jering, kedekut dan sebagainya. Kalau terlampau pemurah, habis semua dia bagi. Betul juga. Betul juga. Konon-konon dia ni macam Sayyidina Abu Bakar. Dia nak tiru Sayyidina Abu Bakar, habis semua harta dia bagi. <laughs> Ingat tak peristiwa hijrah? Bila Rasulullah tanya Abu Bakar sebelum permulaan nak berjalan ni. Wahai Abu Bakar, apakah yang telah kamu tinggalkan kepada anak dan isteri kamu? Kamu nak hijrah dengan aku ni, kamu tinggalkan apa kat mereka? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Ini bukti ketinggian keimanan Abu Bakar. Semua harta dia, dia salurkan untuk proses hijrah ni. Hak dia tinggalkan anak isteri, Allah dan Rasul. Oh, kita pun nak buat lagu tu juga konon-kononnya. Bini balik, eh, TV 72 inci kita duduk mana bang? Oh bagi sekolah anak yatim tadi, tak ada TV. Sofa kita, sofa kita, ah, tu madrasah tu tak ada sofa, bagi sofa. Habis apa yang ada, tak ada apa. Abang kan macam Abu Bakar dah kalau dia ah, tak payah macam Abu Bakar. Tu bukan level kamu. Kenapa saya cakap bukan level sedangkan dengan sahabat lain yang nak melakukan perkara yang sama Rasulullah tak bagi. Ada beberapa sahabat dalam sejarah nak dermakan, nak infakkan semua macam Abu Bakar tapi Rasulullah melihat kepada kriteria dan pattern sahabat tu. Bila Abu Bakar cakap macam ni, ha, tak apa. Abu Bakar level tu. Rasulullah tahu dah Abu Bakar macam mana. Tapi Allah. ada sahabat lain nak buat, tak boleh. Tinggalkan untuk kamu sikit. Nak sedekah boleh, tapi tinggal untuk kamu. Rasulullah tak bagi pun semuanya. Tu level sahabat, apalagi ki? Kita, hak ada anak, hak ada isteri, hak ada tanggungan dan hak untuk ditunaikan. Jadi berpada-pada dalam memberi, jangan sampai kamu menyesat. Allah. Jangan bunuh jiwa. Jangan berzina. Jangan menipu dalam sukatan, dalam timbangan dari sudut perniagaan dan transaksi. Jangan bercakap tentang sesuatu yang kamu tak punya ilmu tentangnya. Dia Allah. akan merosakkan kamu. Betul. Baik, Itu antara beberapa. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai videonya guys. Dan itulah tadi ya. Jangan terlalu pemurah nanti kamu itu menyesal. Allahu akbar. Tidak ada di dunia ini yang menandingi Sayyidina Abu Bakar guys, singkat keimanannya ya Allahu akbar dan sahabat-sahabat yang -sahabat lain saja oleh Rasulullah Shallallahu alaihi tidak boleh. Ya kan, apalagi kita yang di zaman sekarang ini yang sok-sokan meniru ya kan, mestilah cekcok, mestilah istilahnya itu akan terjadi istilahnya pertikaian <laughs> Ya dengan anak kita, istri kita pasti seperti itu nantinya guys ya. Mungkin kalau kita lihat bahwasanya kenapa Rasulullah SAW ya ketika Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ya, untuk jihad fisabilillah maka kita boleh tahu bahwasanya tingkat keimanan Sayyidina Abu Bakar dan juga keluarganya sangat-sangatlah tinggi dan itu tidak bisa ditandingi guys. Allahu akbar, la ilaha Allahuakbar. Allahuakbar Dan itulah ya. Kehebatan daripada Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabatnya Rasulullah tahu ya bagaimana tingkat keimanannya Dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini semuanya orang yang hebat Orang yang Masya Allah yang patut kita tiru dan patut kita contohi guys ya Memang tidak semuanya, tidak full kita contohi Tapi sedikit saja itu sudah bagus untuk kita Apalagi kalau keseluruhan gitu Tapi tidak mungkin rasanya di era zaman sekarang ini akbar Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya Kepada channel Tazkira Ustadz Saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh